Info menarik dan pasnya kabar terbaru dari idola kita Di gambar pertama persahabat kita lihat di sini ada cedukan momen Ketika Papa B main bola semalam bareng tim Marwah FC Masya Allah Makin bangga dan pasnya kita makin kagum sekali Dengan Papa B yang selalu istiqomah Untuk selalu belajar kebaikan Alhamdulillah persahabat ya Tentunya berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang baik Kita makin bangga Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk Papa Bilar, untuk selalu belajar dan menebar kebaikan. Amin. Kemudian, juga bersama selanjutnya kita lihat di sini ada tentunya momen spesial juga untuk kita semuanya saat Papa Bilar diwawancara. Lihat wawancara Papa Bilar ini, tentunya warga Konoha terkhusus emak-emak Leslar nih, persahabatnya pasti senyum-senyum sendiri ya Karena Papa Bilar ini beneran banget nih, membanggakan istrinya tercinta Wow, Masya Allah banget persahabat Pembahasan persahabatnya begitu banyak Dimulai dari Bunda Lesti, tentunya sekarang hobinya sedang hobi memasak dan tentunya sampai bahas tali pusar kelilit, persahabat dipakai baju apapun itu cocok. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan tentunya rumah tenggang leslar selalu rukun, selalu bahagia. Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun sandal Putih Bilar. Lihat wawancaranya ini itu senyum-senyum. Karena kakak itu beneran yang banggain istrinya banget Pengen quality time Barang keluarga selama puasa Karena emang yang dikangani dari puasa itu Ya kebersamaannya Barang keluarga Dan semoga keinginan puasa di Mekkahnya dikabulin ya kak Amin Bismillah Mudah-mudahan Apapun niat baik yang tentunya dilakukan oleh Leslar Itu selalu dimudahkan Dan selalu dilancarkan Amin kita lihat bersahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya teriakun, AJWX Askar mengatakan, Memuji istrinya, dia selalu excited kalau memuji istrinya. Tidak hanya istrinya, tapi juga anaknya. Tanda dia menikmati hidup berproses dalam rumah tangga. Bahwa yang namanya rumah tangga itu ada naik dan ada turunnya. Naik turun dan proses kehidupan itu hal lumrah. B. Semoga sehat selalu fi dunia wal akhirat Amin Masya Allah Ada juga para sahabat tanggapan lain Dari akun Tata Aidil mengatakan Happy terus idola Aku ngidolain manusia bukan malaikat Aku gak punya hak menuntut dia sempurna Dan aku gak akan muji-muji dia seakan dia bersih tanpa noda Darinya aku belajar untuk rendah hati Mengaku padanya bahwa aku hanyalah manusia berlumur dosa Sungguh angkuhnya diriku jika merasa benar Selalu dan tak pantas disalahkan Apalagi hanya di mata manusia lain Thank you idola Begitu banyak persahabat Tentunya warga Konoha Termasuk persahabat yang Tentunya belajar Dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar Masya Allah Mudah-mudahan selalu menjadi contoh Dan selalu menjadi panutan baik Untuk semua orang Berikutnya juga persahabat, kita simak di sini ada cidukan terbaru yang kita dapatkan. Ini masya Allah, persahabat. Ya Papa Bilar, ini tanda tangan proyek terbaru kembali. Bismillah, mudah-mudahan lancar luncur. Mudah-mudahan semuanya sukses untuk Papa B. Bismillah, apapun itu ya. Mudah-mudahan tersahabat diberikan kemudahan. Catatan ini postingannya ini postingan sudah led post nih persahabat ya. Bismillah saja, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Dan untuk berikutnya juga bersahabat, kita lihat di sini ada momen spesial yang membuat kita bangga juga dengan sesak Rizky Pilar saat semalam. B main bola ini, Bapak B manggil wartawan untuk makan. Pertama, ngajak wartawan makan, ini luar biasa. Bang, makan, bang, itu kalimat yang disampaikan oleh Papa Bilar Yang penting berbuat baik aja dulu ya Untuk semua orang Perkaran terizolimi ya urusan mereka Mas Owan dan Mbak Wiwinnya Kita sebagai fans makin kagum Dengan apa yang tentu dilakukan oleh Papa Bilar Ini luar biasa bersahabat. Selalu baik sama siapapun Selalu humble dengan siapapun dan pastinya eti itu selalu terjaga dengan baik ini yang selalu membuat kita bangga dengan Papa Bilar untuk kemudian tersebut berikutnya informasi mengenai karya congratulations untuk Bunda Lesti lagu th satu Lesti Kejora ini menempati posisi ketiga dan trending 20 Indonesia di Youtube ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha selamat untuk Bunda L th lagu insan biasa yang pertama menempati posisi ketiga trending 20 Indonesian di YouTube. Terus streaming untuk warga Konoha mudah-mudahan persahabat makin kompak, makin solid untuk selalu mendukung penuh yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan persahabat ya, kita lihat juga untuk selanjutnya di sini membuktikan bahwa Lesti adalah idola semua orang, dicintai oleh semua orang. Ini ada salah satu percakapan persahabatnya. Tentunya Bunda Lesti kejar memang sangat-sangat dikagumi oleh banyak orang. Di sini ada sebuah kalimat pesan WhatsApp, "Bu, hari ini aku syuting sama Lesti." Ini syuting yang dengan Lesti kemarin ya. Idola yang ketik katanya. Masya Allah Bangga sekali bisa syuting bareng dengan Bunda Lesti. Bisa bertemu secara langsung dengan Bunda Lesti Makin bangga, makin kagum Dan pastinya selalu bahagia Karena Bunda Lesti dicintai dengan tulus Disayangi dengan tulus Begitu banyak doa-doa baik Yang diberikan untuk idola kesayangan kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube DivaTV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru